Pesantren Islam Al-Khair. kalau ya? gitu. kan gitu ya. seka sekarang udah, dia udah Oh, itu <laughs> udah <hes50> yang itu gak bisa lagi. Yeah. Gimana? <punhan> masih ini sendiri ya. Ini asrama isinya satu kamar. Sampai sana ini そう<音楽> Tidak berjuang, sedikit sedikit, malas, tidak sedikit, langsung putus asa. Itu generasi sekarang. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mansalaka tariqan yang tamisufihiy alman, sahalallahu luhubiy tariqani lajana. Hatta. Gak usah di dekat. Kalah, jasa kalah hair. Am, jasa kalah hair. Terima kasih jalan kan. أهلا دفئة